oke guys gimana perasaan kalian apabila di rumah kalian terdapat hewan yang seperti ini guys nah, perhatikan baik-baik nah, ini sudah jelas guys nah, kalian bisa lihat sasaran empuk masuk di dalam rumah guys